Rahasia pola pikir untuk menang, cara membawa kekuatan pribadi ke semua yang Anda lakukan. Mark Minervini berfokus pada pola pikir pemenang bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bisnis, keuangan, dan hubungan pribadi. memfokuskan pada mindset berkembang yang melibatkan kemauan untuk belajar dan berkembang terbuka pada umpan balik dan menghadapi tantangan. Mengadopsi mindset berkembang bisa membantu individu meraih sukses juga bisa mereka mengatasi hambatan dan bertahan dalam menghadapi kesulitan. Mengeksplorasi konsep kekuatan pribadi yang Minervini definisikan sebagai dan tindakan seseorang mendukung strategi untuk meluaskan kekuatan pribadi. Contoh menentukan tujuan dan mengelilingi diri pada pengaruh positif. Di sepanjang buku ini, Minervini membagikan anekdot dan tips dan latihan praktis bagi pembaca agar menerapkan konsep dan prinsip yang dibahas pada buku ini dalam kehidupan mereka sendiri secara keseluruhan rahasia pola pikir untuk menang adalah panduan motivasi dan praktis bagi individu Capai kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Terima kasih sudah.